Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan, sahabat layaran, sahabat, ikan suplek. Saat ini kita sedang mengawal KMP Teluk Singil yang mengalami kebocoran. Sepertinya keadaan situasi sudah aman terkendali, tidak terjadi kepanikan. bersama KMPH 1 dan juga Kal Sinabang Lakukan pengawalan terhadap KMP Sikil yang mengalami trouble Bersama petugas UPP Sinabang, Juni EP Terus Singkir berlayar dari Pelabuhan-Labuhan Haji Menuju Pelabuhan Kota Batu Kolok Sinabak Kabupaten Sebelu Aceh Kami mendapat Panggilan Laporan Pada pukul 6 Pagi tadi keadaan sudah aman terkendali tidak terjadi kepanikan sepertinya dalam kondisi ini kapal miring ke sebelah kanan dari laporan yang kita terima sebagian muatan di kapal sudah dibom ke laut terlihat pantat dari Kuritan kapal dalam door sudah masuk ke dalam air bersama Acehbat satu dan Kalsinabang. Salah satu sahabat saya, sepertinya ada di menjadi penumpang. Terima Dari kabupaten 10 sepertinya sudah standby bersama petugas-petugas yang lain, stakeholder terkait. sudah masuk ke dalam dan hampir sampai keadaan sudah terkendali tidak terjadi kepanikan di dalam kapal penumpang diarahkan kepada satu titik bisa kita lihat kapal sepertinya mengalami kemiringan ke berat sebelah kanan dari info yang kita dapat saat ini sebagian muatan di dalam kapal KMP sikil sudah Dibuang ke laut.